Jangan ku nak musibah, gerhana, gempa, gerhana, gempa, orang tsunami. Nah, oh ya ujian, lari Allah Taala. Nabung yang sabi, yang Takut oh, Soalannya ini kan, kecamatan Putri Betung ini kan ada 13 desa. Itu hanya berapa desa cuma tidak masuk dalam kawasan. Jadi saya sudah untuk mengantisipasi ini akan kerusakan hutan di masa yang mendatang. Ini kita coba untuk membuat rencana buat kita relokasi ke tempat yang memang cukup syarat. Nah, ke perbatasan penantangnya. Di sana itu hutan produksi. berkas HPH PITI hutan Bajaya tahun 90-an. Jadi kalau ini kita biarkan terus, tidak kita antisipasi dengan merelokasi, ini lima tahun, 10 tahun akan hancur semuanya. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. cuma hanya pidato-pidato ke sana kemari kan tak punya, punya hasil. Ya. Jadi kami mencoba mendata, sudah menyampaikan kepada masyarakat, mereka mau. Jangan Pak, Pak Sada, kalau memang hidup kami lebih layak daripada di sini, kami akan beri laksana. Pak, mungkin untuk anggaran terlokasi itu dari Kementerian atau dari Pembangsa sendiri? Sekarang gini, kita membuat studinya saja, nanti kita ajukan ke Pembangsaan Partika 1 dan Pusat. Karena mungkin kita... Dengan dana seperti ini bisa mampu, kan? Iya, iya. Jadi kita membantu pemerintah pusat itu dalam hal ini merencanakan bagaimana melestarikan ke depan. dana yang kita harapkan nanti dari pemerintah khasat dan pusat. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Menteri Kutanan, sama Pak Jokowi langsung surat yang saya berikan buat Tuti Sartabokor. Hmm. Apa tanggapan dari beliau, Pak? Uh, beliau artinya uh, uh, positif, kan? Uh, ya termasuk ibu-ibu siti, apa namanya? kepelakutanan dan kementerian dan lingkungan, saya sampaikan. Saya minta untuk ibu berkoordinasi karena kita merelokasi ini kan kita sangat berapa namanya hambatan yang paling besar kan dengan Menteri lingkungan dan lingkungan. Kalau dia sudah memberikan apa-apa bahwa ini bisa, untuk menteri lain pun sudah. Sudah enak bekerja. Pak, oh, di Kecamatan Putri-Betong ini berapa hektar, Pak, yang masyarakat dengan masuk dalam apa? Tidak itu, itu. Oh, bisa hitung lagi, Pak. Oh, gitu. Nah, jadi itu sepanjang jalan, itu berapa? 40 kilo Ada sampai 10 hektar, Pak? 20 hektar? Dapat, Lebih, Pak. 3.000 kakak. 3.000 kakak. kakak? Satu Kecamatan. Mereka berapa lama, Pak, dari situ, Pak? Sudah 2 tahun lah. tahun? 2, 2 tahun. 2, 2 tahun? Hmm. Oh, Uh, hidup mereka bang, dari ekonominya, misalnya, ekonomi hidup mereka itu dari petani, ya, nah, dari tanaman coklat, kemiri, uh, tapi ini kan lahan, ini lahan darah kawasan. Yeah. Jadi kita seolah-olah membiarkan terus, yeah. kalau memang kita punya niat baik. Kalau memang itu sudah dibudidayakan di masyarakat, kan dua jalannya, satu kita relokasi, satu kita iklapkan, daripada terus melanggar hukum. Kalau kita ikramkan itu kan situasi tropografinya itu ada yang 90 derajat, 40 derajat, jadi tidak memungkinkan untuk masa akan datang.